kita awali dengan vitamin yang disuguhkan lewat postingan dari instagramnya Leslar Entertainment kembali bersabda ya kita disuguhkan kebahagiaan yang untuk ini kebucinan, kemesraan, kegiatan Leslar yang selalu membuat kita bangga dan selalu bahagia wow, Allah banget ya pasti kita semua happy banget nih hari ini mendapatkan asupan vitamin bahagia, Allah banget ya luar biasa, Lesti dan Bilar selalu Membuat kita semakin happy, mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu bahagia, langgeng, dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Disimak juga persahabat di postingan ini ada sebuah kalimat, katanya kameramen selalu selamat. Tapi kalau lihatnya Papa B sama Buda Lesti uwu-uwu terus kayak gini, kira-kira kameramennya selamat gak ya? Aduh, cute banget ya. Kameranya OTW ambil bantal guling, kata Delvina Leslar tuh. Saking gemes dan pasti bersahabat ya kita baper banget melihat keromantisan, kekitan, keuwuan dari Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini pun bersahabat ya tentu banyak sekali dibanjuri komentar dari para sahabat Ada komentar Paulina Aster juga ikut menanggapi Pasti enggak kayak aku, sini kameramen kita pegangan di pojokan biar ke Oleng. Aduh, cute banget ya, Masya Allah. Dan kita lihat juga persahabat ya komentar berikutnya dari akun Yunia sehari. Mengatakan, ya ampun, kenapa harus diulang sih? Katanya tuh ya, ini memang sangat menggemaskan sekali. <laughs> ini kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan hari ini, Masya Allah. Dan selanjutnya juga persahabat, siang ini pun kita mendapatkan asupan vitamin lewat unggahan Om Izhar. Yeay, Om Izhar mengunggah video nih. Akhirnya ketemu juga persahabatnya dengan Abang L yang repost kembali postingan ini oleh Leslar Larsik. Ini sih kebahagiaan juga vitamin yang sangat-sangat luar biasa membuat kita semakin semangat ya Untuk selalu mendukung idola keselenggan kita apalagi melihat Abang L yang semakin hari memang semakin lucu dan menggemaskan Dan sekarang pun persahabat ya semakin nambah pinter Diajak salim oleh Om Izhar persahabat ya Abang L yang sudah mengerti luar biasa banget nih anak dari Lesti dan Rizky Bilar ini Luar biasa, the best, dan komentar pun banjir diberikan oleh sahabat Leslar dari akun Yuniyah Sari. Juga ikut menanggapi, masya Allah, abang pinter banget mau diajak salim tuh. Persahabatnya diajak salim tangan oleh Om Izhar. DBL ini sudah pinter sudah mengerti nih, persahabat. Dan kita lihat juga komentar berikutnya dari dia, Anggra ini mengatakan, masya Allah. Baik ganteng, manis, cerdas, soleh, suara sama tingkahnya bikin hangat dan ceria seisi rumah, dan pasti suruh saling sama bapak, refleks dong mata dia langsung liat tangan. Dan ngambil tangan bapak buat Salim sehat-sehat dan bahagia selalu. Abang sama panda dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, banget ya. Akhirnya abang El ketemu juga dengan Om Izharni yang sudah sampai di Jakarta. Alhamdulillah. Kita lihat persahabat momen Abang El Saliman ya Dengan Ob Izhar Aduh cute banget ya Memang ini the best banget Abang El sudah pinter merespon Luar biasa banget ya Ini kebanggaan untuk kita semuanya Dan selanjutnya persahabat Lagi-lagi kita nggak bisa move on dengan podcastnya Marcel Dan Papa Rizky bilang Ini adalah su suatu pembahasan yang menarik juga nih persahabat Mengenai sosok Lesti Kejora yang penyabar Ternyata persahabat ya Bunda Lesti emang nyabar banget ya walaupun banyak sekali orang-orang yang selalu nyenggol tetap Bunda Lesti sabar luar biasa banget ya kita simak di sebuah kalimat Lesti yang sesabar dan diam aja selalu disenggol-senggol oleh media dan oknum-oknum yang gak bertanggung jawab Selain netizen, persahabat, Bunda Lesti pun ini disenggol oleh publik figur Wow, ada juga publik figur yang menyenggol Bunda Lesti Disimak aja nih persahabat di kalimat caption panjang yang dituliskan oleh lestari.lesla lovers 2 Masya Allah, tabarakallah Bunda Lesti selalu disenggol Gak cuma sama netizen, bahkan sama publik figur Gak pernah membalas, cukup diam Berdoa semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu SWT, ini wanita yang hebat, gak pernah ikut campur urusan orang lain, dan tidak pernah membalas orang-orang jahat dan yang menzoliminya. Kita harusnya bersahabat yang mencontoh dari seorang Lesti Kejora ini, Masya Allah banget ya, walaupun banyak yang menyenggol, tetap Bunda Lesti hanya diam dan bersabar, luar biasa idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat ya info penting, untuk warga konoh jangan lupa mendukung Bunda Lesti di ajang Telkomsel World 2022 karena tinggal empat hari lagi persahabat ya waktu voting, buktikan kekompakan dan kesalitan kita semuanya.